Halo, apa kabar Youtube? Video kali ini kita akan membahas tentang musical instrument, yaitu gitar elektrik atau gitar listrik. Mulai dari jenis kayu yang digunakan untuk setiap bagian gitar, sampai komponen atau fitur apa saja yang disematkan di sebuah gitar elektrik. Simak video ini sampai habis, dan jangan lupa tekan like jika kalian suka dengan video ini. Selamat menyaksikan. Jika kalian berpikir untuk membeli atau membuat gitar elektrik, salah satu pertimbangan visual yang paling dominan adalah bodinya. Ada berbagai jenis bodi gitar. Tiap bodi gitar berbeda dalam bentuk keseluruhan atau gaya yang mengingatkan kalian pada ikon musik tertentu. Pilihannya pasti estetis, tetapi juga sentimental dan praktis. Satu, hollow body Mengambil bentuk tradisional dari gitar klasik dan beradaptasi dengan elektrik mungkin merupakan pilihan yang jelas. Tetapi hingga hari ini, hollow body menjadi favorit banyak seniman. Karakter gitar ini tetap benar-benar berongga dan menambahkan banyak kehangatan dan kedalaman pada suara metalik pickup yang lebih jernih. Suara akustik yang mengiringi dan bercampur dengan pickup elektrik sangat cocok untuk jazz dan blues dan bahkan telah digunakan oleh The Beatles. Kelemahan utama dari hollow body electric guitar adalah kecenderungan gitar ini untuk menciptakan banyak feedback saat diamplifikasi. Beberapa contoh dari gitar yang memakai hollow body tersebut adalah Gibson ES-175, Gretsch Streamliner, dan Ibanez Artcore. 2. Semi hollow body. Semi hollow body yaitu gitar yang dibuat untuk mencoba menggabungkan keunggulan hollow body gitar tanpa kekurangan. Gitar ini menghasilkan feedback yang jauh lebih sedikit daripada gitar hollow body, tetapi masih bisa bermasalah dengan volume tinggi dan saat sangat terdistorsi. Gitar ini telah mengukir sejarah dan digunakan oleh banyak seniman ikonik. Bentuk yang mendominasi biasanya simetris dengan bodi bulat yang cukup besar, mirip seperti gitar akustik. Namun dengan dua guntingan simetris dan bulat. Ciri khas lainnya adalah F-Hole yang menunjukkan rongga dan mengingatkan pada instrumen klasik seperti biola dan viola. Semi hollow gitar sebanyak digunakan oleh musisi jazz dan blues, tapi juga masuk ke musik rock. Dari blues jadul hingga rock progresif, Bahkan ini jenis gitar yang digunakan Marty McFly yang diperankan oleh Michael J. Fox di film Back to the Future ketika dia secara praktis dalam tanda kutip menemukan rock and roll. Musisi seperti B.B. King dan Izzy e. Strathlin terlihat menggunakan gitar jenis ini di beberapa kesempatan, begitu pula dengan drummer Nirvana. 3. Solid Body Gitar elektrik dengan solid body tidak memiliki ruang akustik sama sekali, dan mengandalkan pickup magnetik untuk memperkuat getaran senar dan mengubahnya menjadi suara. Ini secara alami akan memberikan sustain yang jauh lebih baik dalam hal nada yang lebih tinggi. Sejak tahun 50-an, solid body gitar setelah mendominasi pasar dalam penjualan. Gitar dengan solid body menawarkan penopang yang lebih baik daripada hollow body dan sebagai bonus tambahan jauh lebih tahan terhadap feedback. Hal ini membuat gitar ini sangat cocok untuk musik rock dan metal yang dominan dengan suara distorsi yang tinggi. Suara gitar solid body yang bersih juga cocok untuk semua jenis pedal dan efek yang akan memberikan hasil yang lebih dapat diprediksi. Kemudian kita mengenal jenis kayu yang digunakan sebagai pembuatan gitar elektrik atau yang dikenal dengan sebutan woods. Sejak awal musik, instrumen dan kayu memiliki hubungan, dan gitar elektrik juga demikian. Kayu yang digunakan dalam gitar elektrik sering disebut sebagai wood. Kayu dikenal memiliki nada dan penopang yang diinginkan saat digunakan dalam alat musik. Menariknya, kayu itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda bergantung kayu tersebut digunakan pada bagian gitar yang mana. Berikut ini adalah tonewood yang paling umum digunakan untuk gitar elektrik, meskipun ada beberapa varian lainnya. Satu gitar mungkin memiliki tonewood yang sama dengan yang lain, suaranya mungkin masih sangat berbeda. Yang pertama alder, ringan dengan nada seimbang. Sebagian besar gitar fender diproduksi dengan jenis kayu ini. Kemudian ash, butiran terbuka dengan nada seimbang. Bagus untuk hasil akhir transparan. Basswood, ringan dan terdengar hangat, dengan mid yang kuat, termasuk salah satu bahan gitar yang digunakan untuk gitar entry level. Namun, Josatriani termasuk salah satu gitaris yang konsisten dengan bodi gitar dari jenis kayu ini. Kemudian ada Kurina kayu berbobot sedang hingga berat, terdengar sangat hangat, tidak terlalu tinggi. Mahogani atau Mahoni, bobot sedang hingga berat, Sangat hangat dengan penopang yang bagus Jenis kayu ini banyak ditemui pada gitar merek Gibson Dengan berbagai model dan juga Paul Reed Smith Menggunakan kayu dari bahan mahoni Untuk memproduksi sebagian gitarnya Maple Bobot sedang hingga berat Sangat cerah dengan penopang panjang Poplar Kayu keras, ringan, cerah, dan renyah Banyak diproduksi untuk gitar entry level yang menyerupai Fender Seperti Squire Dan gitar yang mereknya sama dengan merek Pore Api Selama bertahun-tahun, bentuk dan gaya Fender, Telecaster, Stratocaster, serta Gibson, Les Paul, dan SG telah mendominasi dunia gitar elektrik dan menjadi subjek penyalinan dan peniruan dari perusahaan ternama. Perusahaan kecil membuat swasta dan tiruan murah, atau biasa disebut Gitar KW. Tapi terkadang, Dutier Gitar KW tidak mau menyebut gitarnya KW, melainkan menyebutnya dengan Custom. Tapi, selain dari semua gitar konvensional, yang cukup banyak membuat variasi pada beberapa model yang sama, perlahan tapi pasti beberapa gaya dan bentuk lain berevolusi. Adapun bentuk gitar solid body yang ikonik yaitu model Explorer dan Flying V. Kedua gitar ini diluncurkan pada tahun 1958. Desain yang dianggap terlalu futuristik pada zamannya. Gibson membuat kedua gitar ini dalam jumlah yang sangat terbatas dan benar-benar berhenti menjualnya pada satu titik. Dua gitar ini kembali dipasarkan pada tahun 1967 untuk jenis Gibson Flying V dan tahun 1976 untuk jenis Gibson Explorer karena permintaan yang populer dan sejak saat itu gitar ini memiliki fans. Spesifikasinya pun tidak jauh berbeda dengan Gibson SD dan memberikan suara khas Gibson yang kental. Gitar ini memiliki dua speaker pickup dan terbuat dari kayu mahogany untuk body dan necknya. Tone yang dihasilkan merupakan kombinasi dari deep lows, complex mid, dan soft highs. Gitar ini dapat mencakup berbagai gaya musik yang sangat luas, tetapi kemungkinan besar kalian tidak akan memainkan fine fee ke sesi jazz. Desain keduanya mungkin akan lebih pas untuk permainan gitar rock atau yang lebih berat seperti heavy metal atau dead metal. Kedua gitar ini telah banyak melalui proses modifikasi dan berbagai merek lain juga mengkopi model dari gitar tersebut. Model dua gitar ini dipopulerkan oleh banyak rockstar, diantaranya Jim Hendrix, Albert King, Eric Clapton, The Edge, dua kakak beradik from Germany, Rudolf and Michael Schenker, KK Downing, Lenny Kravitz, Akira Takasaki, Matthias Jets, Phil Collins of the Part yang terlihat menggunakan Gitar Model Explorer di video clip fotograf, dan tentu saja James Hetfield. Walaupun beragam jenis dan bahan yang digunakan untuk pembuatan body gitar, tapi para gitaris pria cenderung menjatuhkan pilihannya ke body yang katanya mirip dengan gitar Spanyol. Berhubung karena komponen pada gitar elektrik ini sangat banyak, maka nanti akan kita buat part 2 nya yang akan membahas tentang fitur-fitur apa saja yang disematkan di body sebuah gitar elektrik. 2. Neck Untuk bagian neck, Kalian akan menemukan variasi yang hampir membingungkan yang ditawarkan oleh luthier yang berbeda. Tapi, kita bisa mengurangi masalah neck menjadi 3 faktor penting. Kayu, jenis dan jumlah potongan, sambungan leher, cara menyambung ke badan gitar dan profil, lebar ketebalan dan bentuk neck yaitu C-shape, V-shape atau U-shape. Model neck yang akan dipakai Apakah neck gitar kalian adalah one-piece neck atau terbuat dari dua bagian atau lebih yang dilaminasi bersama? Metode ini sering membuat neck lebih kuat. Kayu yang digunakan untuk membuatnya menjadi topik yang sering diperdebatkan. Masalahnya berpusat pada tingkat kekerasan kayu yang ditentukan oleh kekencangan butiran kayu dan bobot. Faktor penting dalam membuat gitar yang seimbang. Berikut adalah deskripsi singkat dari beberapa kayu neck yang umum digunakan. Maple Istilah yang digunakan Leo Fender pada solid body elektrik pertama, yang kemudian dikenal sebagai Telecaster. Maple memiliki kekerasan sedang dan berat sedang, yang bekerja dengan baik tanpa menyebabkan gitar menjadi terlalu berat. Fender juga menggunakan Maple sebagai fretboard gitar. Mahoni. Gitar akustik telah menggunakan kayu jenis ini sebagai next sejak lama. Kayu jenis ini sedikit lebih fleksibel daripada Maple, dan sedikit lebih ringan. Warna alami dengan gelapnya yang khas membuat kontras yang sangat menarik dengan atasan maple atau cemara. Banyak akustik juga menggunakan kayu mahoni untuk bagian belakang dan sampingnya. Rosewood Kayu berbutir rapat dan berat ini tersedia dalam beberapa varian, salah satunya Brazilian Rosewood yang sekarang langka dan mahal akibat penggunaan berlebihan dan penggundulan hutan. Rosewood juga sering digunakan untuk segboard karena permukaannya yang halus dan keras. Paul Smith membuat gitar elektrik dengan neck rosewood dan banyak varian gitar akustik menggunakan kayu ini juga. Selanjutnya ada pau Ferro, pengganti brazilian rosewood yang sedang digemari. Namanya secara harfiah berarti kayu besi, berat dan tidak kropos, sehingga mudah untuk proses finishing dan populer untuk neck dan fingerboard. Basswood, dengan mempertimbangkan butiran kayu yang relatif lebar, yang membuatnya lebih lembut daripada yang lain. Basswood biasanya digunakan untuk gitar akustik entry-level maupun gitar elektrik high-end. Parker Gitar dilapisi neck basswood dengan resin karbon atau epoxy untuk menghasilkan hasil yang sangat ringan dan sangat kuat. 3. Headstock Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang headstock gitar, saya ingin mengingatkan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan jangan lupa share bila video ini bermanfaat Apa itu Headstock Gitar? Headstock adalah bagian pada ujung gitar yang terdapat pasak penyetelan, kunci, tiang, dan gulungan senar Headstock merupakan bagian yang menahan senar pada tempatnya dan memungkinkan kalian menyetel gitar dengan memutar kunci penyetelan untuk menambah atau mengurangi ketegangan gitar Headstock juga menampilkan stiker atau logo dari produsen gitar. Setiap merek gitar memiliki bentuk decal dan headstock yang unik. Alasan utama untuk berbagai jenis headstock adalah estetika. Terlihat bagus tetapi juga untuk membedakan merek gitar satu sama lain. Sangat mudah untuk melihat perbedaan antara headstock Fender dan headstock Gibson misalnya, yang memudahkan untuk mengidentifikasinya. Merek gitar besar tidak ingin membuat headstock yang mirip. Mereka ingin mempunyai headstock yang unik, menonjol, dan tentunya akan mudah dikenali. Apa itu reverse headstock? Reverse headstock adalah headstock yang pada dasarnya terbalik. Pada headstock biasa, pasak dan tooth tuning menghadap ke atas dan berada di sisi atas. Pada headstock terbalik, mereka berada di bawah head gitar dan menghadap ke bawah. Reverse headstock pada umumnya sering dijumpai di gitar metal seperti Jackson dan Ibanez tapi dapat ditemukan di berbagai merek besar seperti Washburn and Series yang digunakan Nuno Betancur. Keuntungan dari reverse stock diklaim memiliki stabilitas penyetelan lebih baik karena senar bass dalam hal ini senar 4, 5 dan 6 berada di bawah tegangan yang lebih tinggi dan senar treble yaitu senar 1, 2 dan 3 menurunkan tegangan. Hal ini dapat membuat senar bass lebih mudah ditekuk dan senar treble menjadi lebih keras. Tapi sebagian besar alasan orang memilih reverse set stock adalah estetika, karena unik, menonjol dan terlihat keren dan menarik. Gitar dengan river set stock banyak terlihat digunakan di lagu-lagu band hair metal 80an. Demikianlah video kali ini yang membahas tiga komponen penting yang ada pada gitar elektrik. Di part 2 nanti kita akan lanjut dengan fitur apa saja yang disematkan di tiga komponen penting ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.